Suki bulan yang baru Juli tahun 2021 Meskipun pada saat ini Kami masih berada Di tengah masa pandemi COVID-19 Di dalam masa dua minggu ke depan Ada pembatasan kegiatan masyarakat Yang dilaksanakan oleh pemerintah Sehingga kami kembali beribadah Secara full lewat virtual ini Tetapi kami tetap memuji nama Tuhan Mengucap syukur kepada Tuhan Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami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 Kuduskan, sucikan dan layakan kami untuk kami boleh ada di hadiratMu sehingga tidak ada satupun yang akan jadi penghalang berkatuan atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya di rumah kami bersama keluarga kami memenikmati kemurahanMu sebab gereja adalah rumah kami dan rumah yang kami diami pun adalah gereja di mana kami adalah bait Tuhan yang Kudus yang Tuhan Tetapkan untuk hidup kami Memuji dan menyembahmu Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa, kami mengucap syukur Kepada Bapa di sorga Haleluya, amin Semua siap memuji Tuhan Kok kurang kedengaran suara Siap memuji Tuhan Kalau gitu saya jemput kembali kita berdiri Kita bersorak buat alat Persilahkan untuk kita boleh duduk kembali Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala Sidang Ibu Pendeta Estorin Pandey Mari kita persiapkan hati kita Kita mau dibentuk oleh firman Tuhan Bahkan kita mau diingatkan kembali Bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat Untuk menolong setiap kami Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang hebat seperti ini dalam setiap musim hidup kami Tuhan tidak pernah kau meninggalkan kami seorang diri Tuhan tanganmu selalu menolong. Kita akan menyiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak setiap pujian penyembahan kami. Biarlah manis engkau dengar. Dan saat yang indah kami mau buka hati untuk belajar kebenaran-Mu berikan kami pengertian yang baik akan firmanmu, lembutkanlah hati kami, jadikan hati kami sebagai tanah yang subur supaya benih firman yang ditabur boleh berakar bertumbuh dan berbuah yang baik berikan kami pendengaran seorang murid, untuk kami mau belajar dengan baik akan firmanmu mu yang penuh dengan kelemahan, Tuhan pakai Tuhan kuduskan, untuk boleh menjadi sarana Tuhan mau bicara kepada kami semuanya, di dalam nama Yesus Kristus Firman yang hidup kami berdoa Haleluya, amin Mari kita membuka Alkitab kita Dari Kitab Kudus Perjanjian Baru Dari Kitab Yakobus Pasal 1 Kita akan baca ayat yang ke-12 Satu ayat saja Yakobus Pasal 1 ayat yang ke-12 Demikianlah Firman Tuhan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengujian dan pencobaan Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan Sebab apabila ia sudah tahan uji Ia akan menerima mahkota kehidupan Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia Amin, Demikian jauh pembacaan Alkitab Berbahagia Bapak Ibu Saudara dan saya Yang masih baca, dengar dan mau melakukan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Perikop yang kita baca ini adalah bagian yang ada dalam Surat Yakobus, yang ditujukan pada saat itu kepada seluruh jemaat umat percaya, umat Kristen yang tersebar di wilayah Kekaisaran Roma. Kalau kita lihat, ada lima pasal dalam Kitab Yakobus ini, seperti sebuah buku kecil. Ya, Buku dengan lima pasal yang berisi nasihat nasehat petunjuk-petunjuk yang sangat jelas Bagi orang percaya untuk bagaimana membangun kehidupan yang benar di mata Tuhan Dan juga bagaimana hidup memperlakukan sesamanya Karena itu kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, di kitab Yakobus ini Terisi berbagai-bagai banyak nasihat dan petunjuk, seperti nasihat yang diberikan, ya, jangan putus asa di saat menanggung kemiskinan. Ada nasihat yang lain, yaitu jangan menyerah saat menghadapi ujian iman. Kemudian, kita juga dikasih nasihat, jangan cepat untuk marah, artinya. Hendaklah engkau lambat Untuk marah Jangan berpihak pada Kekayaan Melupakan Tuhan itu di supaya kita tetap memandang kepada Tuhan lalu kemudian nasihat yang lain adalah, kasihilah sesamamu manusia kemudian kekanglah lidah dan keinginan-keinginan hidup kita, ada nasihat yang lain juga, percayalah kepada hikmat Tuhan, kemudian lawanlah iblis jangan memegahkan diri bantulah orang lain, orang yang sedang dalam kesusahan, lalu kemudian dan bersabarlah menantikan kedatangan Tuhan, dan berdoalah bagi. Orang-orang yang menderita. Ini adalah gambaran umum dari nasihat-nasehat, petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh penulis Kitab Yakobus bagi umat percaya yang ada di Roma, juga bagi kita semua pada saat ini. Inilah Firman Tuhan. Kenapa penulis surat Yakobus menekankan hal ini? Karena bagi penulis surat Yakobus, Bapak-Ibu saudara, iman itu sangat penting. Iman menjadi hidup kalau disertai dengan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan. Dua hal Yakobus sangat menekankan, hal ini yaitu iman bicara tentang kepercayaan kita kepada. Tuhan, bagaimana kita percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya Pemilik kehidupan kita? Itulah iman kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi bagi penulis Surat Yakobus, iman juga berarti melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Yang benar di sini adalah yang sesuai dengan firman. Tuhan, karena itu, kalau kita perhatikan pada pasal yang pertama ini, di sana lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul "Iman dan Hikmat" karena bagi penulis surat Yakobus betapa penting mengingatkan jemaat-jemaat yang tersebar di kekaisaran Roma pada saat itu untuk mempertahankan iman dan untuk mengandalkan hikmat dari Tuhan di saat menghadapi berbagai-bagai keadaan kehidupan. Nah, dari perikop yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pasal 1 ayat yang ke-12 Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ada hubungannya dengan perikop bagian yang sebelumnya yang diberikan judul keadaan rendah dan keadaan kaya karena kalau kita bicara tentang pencobaan siapa saja bisa menghadapi pencobaan siapa saja bisa menghadapi yang namanya diganggu untuk tergoda dengan pencobaan tersebut di perikop yang ayat yang ke-9 di sana dikatakan Ya keadaan rendah dan keadaan kaya itu judulnya Artinya mau menggambarkan kepada kita Di tengah-tengah perjalanan hidup kita di dunia ini Segala sesuatu itu bisa saja terjadi tiba-tiba tanpa kita duga Ada orang yang dari kaya raya Lalu kemudian menghadapi pergumulan Sehingga dia kehilangan hartanya ada orang dari keadaan yang sehat, fisik yang sangat baik, sangat kuat, lalu kemudian menghadapi sebuah sakit penyakit. Tetapi sebaliknya, ada orang dari yang tidak memiliki harta yang banyak, lalu kemudian tiba-tiba mengalami perubahan keadaan yang luar biasa, sehingga dia hidupnya mengalami peningkatan ekonomi yang drastis. Ada orang yang tadinya, tidak punya jabatan apa-apa. Tidak dipandang di tempat pekerjaannya. Lalu kemudian tiba-tiba mendapat sebuah promosi itulah keadaan-keadaan yang dialami oleh kita di tengah-tengah masa kehidupan pada saat-saat ini bahkan Alkitab pada dari zaman dulu sudah menuliskan tentang keadaan ini keadaan rendah dan keadaan kaya ketika kita dalam keadaan yang tidak kita inginkan kita di sana diminta tetap mengandalkan Tuhan lewat iman percaya kita tetap minta hikmat dari Tuhan untuk menghadapi persoalan tersebut ataupun saat kita ada di dalam kekayaan Alkitab ini pun mengingatkan kita untuk tetap memandang hanya kepada Tuhan jadi Ziaqobus ini mengajak kita untuk memperteguh iman kita dan mengandalkan hikmat dari Tuhan menghadapi berbagai-bagai situasi kehidupan sebab apa? Alkitab selalu mengajarkan kita tentang diri kita, status kita sebagai anak Tuhan dan harta, jabatan, kekayaan yang kita miliki itulah dua hal yang tidak bisa disamakan harta jabatan kekayaan adalah sesuatu yang ditambahkan bagi kita saat kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya karena itu ada banyak orang ketika jabatannya hilang, harta kekayaannya hilang, mengalami kerugian dalam usaha, mengalami penempuan di dalam bisnis, dalam investasi, mengalami sakit penyakit. Ada banyak orang kalau tidak mengandalkan iman dan tidak minta hikmat dari Tuhan. Ada banyak orang termasuk orang percaya yang kemudian depresi, stres, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Kenapa? Karena kita salah memahami tentang berkat ini. Kita menganggap bahwa diri kita anak Tuhan, identik dengan kekayaan, dengan jabatan. Padahal semua itu sekali lagi adalah pemberian dari Tuhan. Hidup kita ini adalah anak Tuhan, kita anak raja. Itu status yang istimewa, status yang spesial. Sehingga kalau tiba-tiba jabatan kekayaan kita, tidak lagi kita miliki status kita sebagai anak Tuhan. Tidak akan terganggu, amin Ini yang harus kita pegang Ini yang harus kita yakini Apalagi di tengah-tengah Masa pandemik pada saat ini Kita tidak pernah menyangka Bahwa keadaan akan kembali Seperti sekarang ini Di dalam dua minggu ada Pembatasan kegiatan Masyarakat, ya pemerintah Menerapkan peraturan dari tanggal 3 Juli Sampai 20 Juli Bayangkan Bapak Ibu Saudara Hamba-hamba Tuhan kami semua menggumuli dalam doa Berharapannya kepada Tuhan Bahwa Tuhan menjadi kekuatan bagi kita Kami menyadari tidak mudah Bagi Bapak Ibu Saudara sebagai pemimpin Pemimpin perusahaan Yang bekerja di mall, Bahkan anak Tuhan yang memiliki mall tempat makan, restoran Dan juga usaha-usaha yang lainnya Yang kita sekarang sedang Merintis kembali dari awal Kita sekarang sedang menata kembali Keuangan kita Kita sedang menata kembali keadaan Bisnis kita, tapi kemudian tiba-tiba kita diminta untuk menutup sementara. Ada pembatasan, ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan kembali dengan leluasa, tetapi itulah keadaan yang kita hadapi pada saat-saat ini, dan itu sudah diingatkan dari Firman Tuhan. Karena itu, kemudian pada ayat yang ke-12 ini, di sana dikatakan: "Berbahagialah orang yang bertahan dalam..." pencobaan. Ini semua adalah bagian yang harus kita alami dalam hidup. Tetapi kita akan lihat di sini apa maksudnya surat Yakobus menekankan tentang pencobaan. Lalu kemudian di sana dikatakan apabila ia sudah tahan uji. Ada apa dengan pencobaan dan ada apa dengan tahan uji? Ya. Peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Itu seringkali membuat kita terluka Apalagi kalau peristiwa itu tidak seperti yang kita harapkan Dan kalau kita bicara pencobaan Kita akan pertegas dari firman Tuhan ini Pencobaan itu tidak datang dari Tuhan Pencobaan itu tidak pernah diberikan oleh Tuhan Tetapi lewat pencobaan yang kita hadapi Itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sebuah ujian bagi kita Mendewasakan iman kita, memurnikan iman kita Karena itu surat ini mau mengajar kepada kita semua Termasuk kepada saya, mau mengajar Bapak Ibu Saudara juga untuk kita memahami bahwa kita semua tidak ada yang bisa bilang kita luput dari pencobaan, siapapun kita rentan dengan pencobaan. Pencobaan sekali lagi datang dari... Iblis datang dari kuasa jahat Tapi kita tidak bisa Menyalahkan iblis dalam hal ini Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Karena apa? Kita Diajak dari buku Purpose Driven Life Ini kita sudah masuk Pada materi minggu yang ke-26 Ya kalau minggu lalu Dan tadi pengantar kita belajar Kita bertumbuh melewati Penderitaan maka sekarang Kita mau belajar ya Kita bertumbuh lewat pencobaan Sekali lagi kalau minggu lalu kita belajar, kita diubahkan lewat penderitaan Ya, Tetapi hari ini kita juga dikuatkan Bertumbuh lewat Pencobaan Nah adalah berguna Bapak ibu saudara indikasi Tuhan Kalau kita mengetahui Bahwa sebenarnya sekali lagi Pencobaan itu tidak datang dari Tuhan Lalu bagaimana cara kerja Iblis mengganggu kita Lewat pencobaan-pencobaan Perhatikan Bapak ibu Dari buku ini kita diingatkan Bahwa yang pertama Cara iblis mengganggu kita lewat pencobaan adalah Iblis mengenali suatu Keinginan di dalam hati kita Dan keinginan itu Tidak sesuai dengan firman Tuhan Ketika di ayat tadi sebelumnya dibicarakan Di sana tentang keadaan rendah Dan keadaan kaya Manusia ketika menghadapi posisi Dari yang tadinya baik Lalu kemudian menjadi tidak baik Perasaannya terganggu Pikirannya terganggu Apakah dia rugi karena orang lain yang merugikan dia. Apakah dia kecewa karena ada orang yang berbuat curang kepada dia? Segala sesuatu bisa mengganggu pikiran kita. Dan di sini dikatakan, ya, iblis itu mengenali suatu keinginan yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Sembuh saja contohnya. Ketika kita terganggu ekonomi kita, kita mungkin mengalami kerugian. Kita mengalami ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik. Kita timbul dalam hati kita Perasaan untuk balas dendam Nah iblis mengenali Kita memiliki keinginan yang tidak baik Dalam diri kita Lalu iblis datang Iblis mulai mengganggu kita supaya apa kita menuruti keinginan kita tersebut karena Alkitab mengatakan apa Bapak Ibu Saudara di Yakobus 4 ya di sana dikatakan bahwa sebab dari dalam hati dari hati kita sendiri timbul segala pikiran-pikiran yang jahat pencurian pembunuhan keserakahan perjinahan kejahatan kelicikan hawa nafsu iri hati Hujat, kesombongan, kebebalan, percabulan dan hal-hal lainnya Jadi semua yang jahat itu datang dari hati kita sendiri Tetapi Iblis mengenali, wah dia punya niat yang tidak baik Iblis datang, Iblis datang mengenali kelemahan kita Dan pada langkah yang kedua setelah Iblis tahu nih dalam hati kita ada niat, ada keinginan yang tidak baik Yang kedua iblis datang kepada kita Dia memberi keraguan-raguan dalam hati kita Dia mulai mengatakan dalam hati Tidak apa-apa balas dendam Tidak apa-apa daripada kamu tidak bisa tidur nyenyak sebelum kamu balas dendam Tidak apa-apa kamu menyerah untuk apa lagi kamu bertahan? Untuk apa lagi kamu percaya kepada Tuhan? Iblis mengenali mulai ada keinginan di hati kita untuk tidak lagi percaya 100% kepada Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak lagi sanggup menolong kami. Kita mulai ada keinginan-keinginan mencari pertolongan di luar Tuhan. Wah, di situ kesempatan iblis mengganggu kita. Karena itu berhati-hati dengan keinginan kita Jaga pikiran kita ya. Karena yang kedua ini Iblis mulai memberi keraguan raguan di dalam hati kita Tidak berdosa kalau kamu balas dendam Tidak berdosa lah kalau kamu coba hanya sekali saja dulu Ke orang pintar, ke dukun, kamu main santet Kamu cari kuasa-kuasa kegelapan Tidak akan berdosa Ya, kalau kamu mencari e, pertolongan di luar Tuhan, seperti ada win-win solution. Ya, karena e, di sana kan ada kepercayaan yang lain, coba aja dulu. Kalau kamu tidak coba, kamu tidak tahu. Bapak-Ibu Surah yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak jahat. Tuhan tidak butuh kita jatuh dalam pencobaan lalu menjadikan kita orang yang baik. Tuhan tidak butuh, Tuhan tidak mau, kita jatuh dulu, kita mengalami persoalan dulu, baru kita kemudian menjadi orang yang baik. Dari awal Tuhan menginginkan kita Supaya kita kuat bertahan Di tengah pencobaan Karena apa? Keuntungannya juga untuk diri kita Kalau Tuhan selalu pasti akan sanggup menolong kita Tapi konsekuensinya Apakah kita sanggup menanggung? Apakah kita bisa kuat bertahan? Jadi yang kedua kita kenali Setelah Iblis mengenali ada keinginan yang tidak baik Iblis datang memberi keraguan-keraguan Kepada kita Dia mulai kemudian yang ketiga Tiga memberi tipu daya. Dia mulai mengganti setiap firman Tuhan yang kita pegang Jangan balas kejahatan dengan kejahatan Jangan balas cacimaki dengan cacimaki Tidak apa-apa kalau sekarang Keuntungan dalam usaha seperti ini Tidak apa-apa kalau sekarang saya ada kelemahan fisik Karena Roma 8.28 Bukankah Tuhan turut bekerja Dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan Kita tahu itu semua diberi, diizinkan Tuhan Ya diizinkan Tuhan terjadi untuk mendewasakan kita, tapi kemudian Iblis datang dengan tipu dayanya Iblis mulai memberikan hal-hal yang tidak benar dia memutarbalikkan firman Tuhan kepada kita lalu Iblis mulai mengatakan Tuhan meninggalkan engkau, Tuhan tidak lagi peduli dengan engkau Tuhan membiarkan engkau lalu kita kemudian ragu dengan firman Tuhan, lalu kita yang keempat adalah tergoda untuk tidak taat. Dari yang tadi pikiran mau balas dendam. Iblis kasih keraguan-raguan. Tidak apa-apa. Iblis putar itu firman Tuhan. Tuhan. Tidak apa-apa kamu balas kejahatan dengan kejahatan. Dan yang keempat, akhirnya kalau kita tidak kuat dalam iman, kita tidak minta hikmat dari Tuhan, kita tidak bertahan dalam pencobaan, maka kita menjadi tidak taat. Saat iblis mencobai kita, di situ belum menjadi dosa. Tetapi menjadi dosa adalah ketika kita kalah dengan godaan iblis itu. Ketika kita mengikuti apa yang kita inginkan, yang kita tahu melanggar firman, Tuhan, saat kita tergoda untuk mencari pertolongan di luar Tuhan, di situ kehidupan kita jatuh di dalam dosa, karena itu dengan jelas firman Tuhan ini dari kitab Yakobus. Yakobus mengingatkan kita, betapa penting kita bertahan dalam iman percaya kepada Tuhan. Betapa penting kita meminta hikmat dari Tuhan, supaya apa? Kita bertahan dalam pencobaan. Bukan bertahan di dalam perilaku setelah kita tergoda, ya untuk jatuh dalam pencobaan. Tetapi bertahan saat kita digoda, yang datang dari pikiran kita ya Ada banyak contoh, ada banyak peristiwa yang kalau kita renung-renungkan Itu cara iblis mengganggu kita karena kita adalah orang-orang yang penting bagi Tuhan Orang yang spesial bagi Tuhan Dan apa yang penting bagi Tuhan Penting bagi Iblis untuk dihancurkan Kalau Tuhan menjadikan kita penting Untuk kerajaannya Untuk tujuan yang mulia Tapi Iblis menjadikan kita penting Untuk menghancurkan kita Karena Iblis sesungguhnya Tidak menyukai apa yang disukai oleh Tuhan Iblis tidak menyukai Apa yang dicintai oleh Tuhan Karena itu Bapak Ibu Saudara di masa pandemik pada saat ini Janganlah menyerah Seperti nasihat dari kitab Yakobus. Jangan menyerah jika kita belum mendapat keuntungan yang kita inginkan Jangan menyerah jika kita secara tiba-tiba didiagnosa Ya kita mengalami terpapar COVID-19 Jangan menyerah Anak-anak yang tadinya sudah ingin belajar tatap muka Lalu kemudian ternyata tatap muka ditunda kita masih sekolah lewat online, jangan putus asa, jangan menyerah ketika ada saudara yang mengecewakan kita, jangan menyerah ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bertahanlah dalam pencobaan, bukan bertahan mengikuti apa yang iblis uh, Ganggu dari keinginan-keinginan kita Ketika ada keinginan balas dendam Bertahan untuk jangan Membalas dendam Ketika ada keinginan untuk menyerah Jangan kita menyerah Kita lawan setiap keinginan-keinginan Yang yang tidak baik Dengan kebenaran firman Tuhan Maka kalau kita bertahan dalam pencobaan Janji firman Tuhan Ya dan amin Sebab apabila ia sudah Tahan uji, dan ujian itu datang dari Tuhan Pencobaan itu datang dari iblis, sifatnya untuk mengganggu, membinasakan kita Tapi ujian itu dipakai oleh Tuhan untuk mendewasakan kita Untuk membentuk kita, membuat kita kuat menghadapi badai-badai kehidupan Membuat kita tetap mengalami pertumbuhan, bahkan di tengah-tengah masa-masa yang sulit Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan memasuki bulan Juli 2021 di tengah masa pembatasan kegiatan masyarakat Ada banyak kegiatan kita yang harus kita batasi, usaha kita, bisnis kita, kegiatan-kegiatan harian kita ada banyak hal yang terjadi Tapi nasihat firman Tuhan jelas Bertahanlah dalam pencobaan Jangan tergoda untuk jatuh Masuk dalam pencobaan itu Bertahanlah dalam iman Minta hikmat dari Tuhan Karena pasti Tuhan akan menyertai kita Tuhan pasti akan menolong kita Tuhan tidak janji langit selalu biru Tuhan tidak janji langit selalu cerah Tapi Tuhan janji dia akan menyertai kita Tuhan janji dia akan menolong kita Beri kita kekuatan dan kesanggupan Dan berkat dari sorga Itu datang selalu Pasti buat kita Dan apa yang diberkati Tuhan Itu diberkati untuk selama-lamanya Jangan menyerah Dengan pencobaan Bertahanlah dalam iman Supaya kita memperoleh Mahkota kehidupan Amin untuk firman Tuhan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 kami bersyukur buat kebenaran firmanmu dari kitab Yakobus 1 ayat 12 Yang sudah meneguhkan kami untuk kami kuat bertahan menghadapi pencobaan Untuk kami tidak mudah tergoda dengan tipu daya iblis Untuk kami mau belajar kuat dalam iman Meminta hikmat daripada engkau Tuhan Supaya dalam setiap peristiwa-peristiwa kehidupan Dalam setiap perjalanan hidup ini Kami tetap berpegang hanya kepada Tuhan, kami tidak mau jatuh di dalam pencobaan kami mau belajar kuat mengandalkan engkau di saat kami menghadapi berbagai pencobaan hari ini kami belajar bahwa sesungguhnya pencobaan itu datang dimulai dari hati kami dimulai dari ketika hati kami diisi keinginan-keinginan yang tidak baik, maka disitulah Iblis datang mulai mengganggu kami memberi keraguan-raguan dan menipu daya kami, karena itu kami serahkan hati kami kepada engkau selidikilah hati kami semua ya Bapa. baik kami sebagai suami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 Masa pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah. Ajar kami menerima dengan sukacita dengan ucapan syukur. Ajar kami selalu bersukacita dalam keadaan apapun. Ajar kami selalu berharap penuh kepada Engkau, karena kami tahu percaya Engkau tidak akan biarkan kami. Kami menyerahkan pemimpin bangsa kami Indonesia beri mereka hikmat bijaksana. Kepada para tenaga medis, dokter, perawat, apoteker, semua yang terlibat dalam pengadaan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 Ya Bapak, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang bergumul untuk pemulihan kesehatan Untuk Bapak Alberto Setiawan, kami mendoakan untuk Bapak Nikolas, Ibu Weni, Saudari Lydia Seringo-Ringo, Bapak Hendra, Ibu Natali Kami menyerahkan juga ke dalam tanganmu Bapak Edo juga untuk adit, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami kaum ibu dalam masa kehamilan baik itu ibu ria dalam pergumulan masa kehamilannya untuk mengambil keputusan yang tepat dengan keadaan bayinya, kami berserah penuh kepada engkau Tuhan yang berdaulat, bahkan untuk setiap kaum ibu di jemaatmu dalam masa kehamilan, semua diberikan kesehatan kekuatan oleh Tuhan terima kasih bapa kami serahkan seluruh kehidupan rumah tangga keluarga kami, ke dalam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 pada tanggal 6-8 bulan Juli ini... Bila boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan... Tuhan yang menetapkan pemimpin di sinode... Tuhan yang menetapkan program-program pelayanan... Untuk menjangkau jiwa-jiwa datang kepada Engkau Tuhan... Terima kasih Bapak... Di dalam nama Yesus Kristus... Kami bersyukur... Kami berserah hanya kepada Engkau... Dan kami menaikkan doa yang sudah Engkau ajarkan bagi kami... Bapak kami yang di sorga... Dikuduskanlah namamu...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 Ibu saudara, puji Tuhan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 di